awas saya tahu si dia mainannya nih. Hajar. Aduh Oh, oh. Lupa, lupa, lupa, lupa. Lupa, lupa. ayo udin, hey, mana di di aku takut bola. <tik> baru aku baru aku ada yang aku takut dia bawa bola. <tik> baru aku ada aku takut dia sarmi bawa bola, <tik> dukung timas dukung dukung dukung dukung dukung baru aku ayo siapnya masuk kan kan tadi dua <rim> nah, dahak tuh Tubuh galahnya besar. Ini satu